Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat-sobatku semuanya Jumpa lagi di F2T channel Kali ini ada yang berbeda dari video channelku semula Hari ini saya ingin mengangkat tema mengenai dunia properti Nah teman-teman mungkin sudah mengetahui apa itu properti Properti menunjukkan pada suatu yang biasanya yang dikenal sebagai entitas dalam kaitannya dengan kepemilikan suatu hak eksklusif. Nah, salah satu contoh properti itu sendiri adalah tanah, kekayaan pribadi, dan kekayaan intelektual. Nah, kali ini saya berada di sebuah perumahan elit, yaitu Perumahan Springwood Residence, yang berlokasi di Jalan Aloe Vera, atau jalan padat karya Pontianak Nah, Ada tiga tipe utama Di antaranya Tipe perumahan 70 Kemudian tipe 100 Dan tipe 150 Dan saat ini Untuk rumah tipe 100 Sudah sold out semua Jadi masih tertinggal Rumah tipe 70 Dan 150 Tentunya rumah ini Sudah dibekali dengan sistem smart home Di antaranya Kunci pintu utama dengan pin kartu atau sidik jari yang kedua, tombol on-off lampu bisa melalui HP smartphone, kemudian bisa pantau CCTV melalui via handphone, dan tentunya melalui akses jaringan internet. Yang paling utama di sini adalah adanya fasilitas kolam renang dan fasilitas clubhouse, dan tentunya ini akan lebih menarik nah sebagai percontohan aja teman-teman yang perumahan 100 ini itu sudah dibekali dengan kitchen set yang sudah ada kemudian pengerjaannya ini itu sudah hampir 80% dan tinggal uh, finishing saja teman-teman ya, dan ini yang tidak termasuk adalah uh, furniture barang-barang seperti kursi jadi yang ada ini adalah fasilitas untuk sebagai contoh aja. Untuk spesifikasi tipe 100 dan 150, struktur pondasi yaitu cerucuk 12 meter beton bertulang, lantai 1 cor gantung keramik 80 kali 80 lantai 2 corbeton keramik 80 kali 80 Carport keramik 40 kali 40 senti kemudian dindingnya batako plus plasteran aci kemudian atap rangka atapnya adalah baja ringan 0,75 ohens atau setara kemudian kusen pintu jendela kayu bengkirai 5 per 10 finishing duko Jendela, aluminium, border coating plus kaca Kemudian pintu depan belakang yaitu kayu bengkirai atau setara Belakangnya adalah aluminium, border coating plus kaca Lapun ruangan, gipsum board, rangka metal viewing Pengecatan eksterior, weather seal, interior eh, emulsion Kemudian toilet dan sanitary, keramik, hand shower set duduk dan wastapel. Dapurnya adalah meja dapur Batu granit plus stainless zinc Kemudian instalasi air PDAM Listrik 2200 pol Kemudian pompa air merek Sanyo water Healer Ariston atau setara Power AC plus saluran pembuangan Lampu ruangan adalah downlight Kemudian lingkungan Drainase depan dan belakang Kemudian halaman depan Tanpa pagar Untuk spesifikasi Tipe 70 Struktur pondasi Cerucuk 12 meter Beton bertulang Lantai 1 Cor gantung keramik dengan ukuran 80x80 Careport keramik 40x40 Kemudian dinding batako plesteran aci Atap baja ringan 0,75 kemudian atap metal berpasir minimal 0,35 kusen pintu jendela bayu kayu bengkirai kemudian aluminium pintu depan dan belakang menggunakan kayu bengkirai dan aluminium plafon ruangan gipsum board rangka metal viewing pengecatan eksterior weather seal interior emulsion Kemudian toilet, keramik dengan hand shower, closet duduk, dan wastafel. Dapurnya adalah meja dapur dengan batu granit dan stylus ring. Instalasinya adalah air, PDAM, listrik 2200V ampere dengan pompa air Sanyo, water heater Ariston. Kemudian ada AC dan drainase depan dan belakang tanpa pagar. Kemudian juga dilengkapi dengan security post jaga 24 jam Oke teman-teman penasaran ingin tahu Let's go waktunya azar kita stop musik dulu ya dan ini di ruangan belakang sekali itu ada pemandangan yang sangat menakjubkan bagi saya dan itu depan saya itu adalah balkon guys, balkon ini bisa dipanjat untuk eh, kalau seandainya di atap ada kebocoran kemudian kita bisa juga menjemur pakaian dan lain-lain banget banget hmm? banget kan? naik ya, gitu uh -uh. <laughs> Oke okay, udah selesai ya ayo ayo 150 paling penting di komplek ini bakal ada kolam renang serta adanya ruangan fitness jadi warga yang tinggal di sini akan uh, memiliki fasilitas itu teman-teman sing guys sudah selesai Oke okay, guys, sekian liputan hari ini. Bagi kalian yang minat boleh lihat di question box di bawah ini. Sampai Jangan lupa di subscribe. Bye bye.